Doa mohon pertolongan kepada Bunda Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Bunda Maria, ambil alihlah masalah-masalah yang tidak dapat kuatasi. Tolonglah aku menghadapi hal-hal yang berada di luar kemampuanku, karena engkau mempunyai kuasa untuk menolongku. Tiada seorang pun yang pernah kecewa akan pertolonganmu. Bunda, ambil alihlah sekarang ini juga saat aku tidak mampu melihat apapun, saat tidak terlihat setitik cahaya pun di ujung terowongan gelap yang kulewati saat ini juga. Saat aku merasa bimbang dan takut, saat aku harus mengambil keputusan sulit ketika semuanya nampak memusuhiku. Di bawah perlindunganmu kami bernaung ya Santa Bunda Allah Janganlah menolak permintaan kami dalam segala kesusahan dan kesulitan kami Tetapi luputkanlah dari segala mara bahaya Ya perawan yang mulia dan terbekati Bunda kami, pengantara kami Perdamaikan kami dengan anakmu Tunjukkan kepada kami anakmu Dan serahkanlah permohonan kami kepada anakmu Ya Bunda Allah, janganlah menolak permintaan kami, tetapi dengarkanlah segala doa dan permohonan kami ini. Kami mohon. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.